kita kembali kita tengok hari ini untuk mereka menjayakan agenda mereka contoh kita kaitkan tadi Freemason dengan Illuminati dan penyembah-penyembah Syaitan dia start zaman Namroz kita tahu Namroz bin bin Qan'an bin Qush bin Sam Namroz ni cicit Sam cicik-cicik Nabi Nuh lagi sebab lepas peristiwa banjir besar memang tak ada golongan lain dah anak anak Nabi Nuh tu je ada mari hak jadi baik ke hak jadi soleh ke hak jadi jahat hak jadi toleh pun tulah dia dan termasuk ialah Namrus bin Kana'an bin Push bin Sam. Baik, salah satu kehebatan Namrus ni Namrus ni kalau kita tengok dia ni ada kehebatan dari sudut arkitekturnya. Dari sudut seni bina. Sebab dia antara pembina menara baby, menara babylon. Dia pembina kuil marduk hak hebat yang dipenuhi dengan dewa-dewa pada zaman dia. Dia juga pembina kota Nineveh, the Assyrian Empire. Dia juga salah seorang ahli astronomi. Dia juga ahli astrologi. Dia juga pencipta ilmu palmistri, horoskop tu yang berasaskan 12 bintang. Semua tu datang pada zaman namros. Dan dia juga gunakan sistem matawan dan penomboran seksagesimal berasaskan 6 dan 6 kosong. Hari ini kita masih pakai sistem tu sejak zaman namros. 60 saat bersamaan 1 minit, 60 minit bersamaan dengan 1 jam. 360 darjah ini semua asas dia datang dari NU lagi sebab Namrhus, architecture yang hebat ahli seni bina sebab itu teras ini melahirkan Freemason pembina-pembina yang bebas walaupun asas sebenar Freemason bermula di di Scotland hak nama Freemason betul-betul adalah The Scottish Rite di Scotland, Scottish Rite sebab itu Ahli-ahli Freemason yang naik dari satu tingkat ke satu tingkat, Boleh ditabalkan di mana-mana lodge. Mana-mana tempat. Tapi bila sampai tahap 33 degree, Dia perlu di PhD-kan di sini. Tak boleh tempat lain. Iaitu di Scott. Di Scottish Rite. Ini zaman bila dia masuk penubuhan Scottish Rite, Zaman dia tukar sejarah, Dia adalah bangsa-bangsa Viking dari negara Scandinavia itu. No dian tukar sejarah mereka ubah mereka jadi Anglo-Saxon. Kemudian masuk ke tanah besar England. Waktu tu waktu berkecamuknya perebutan tanah-tanah. Hak zaman Braveheart punya cerita, Mel Gibson pelakon utama. Pernah tengok filem Braveheart? Kan pahlawan-pahlawan Scotland tu, William Wallace. I am William Wallace. Mel Gibson pelakon paling ramai dalam sejarah. Akhirnya dibahagi-bahagikan hari sikit ani sikit ani sikit diterajui oleh seorang raja King King Arthur Penasihat tu paling penting. Siapa penasihat King Arthur? Siapa penasihat King Arthur? Merlin. Merlin, watak Merlin paling penting. Merlin dia boleh hibernation dua dimensi. Ingat. Siapa Merlin? Who is Merlin? Dialah yang menjadi pengasah dan pemimpin Stonehenge di Salisbury Batu-batu yang tinggi tu Batu tu ada struktur apa? Untuk ukur sistem pergerakan matahari Bawah tu ada apa? Bawah Stonehenge tu ada apa? Jadi rahsia sampai kini Ok berbalik kepada Namrus dia bina menara Babylon tapi kita harus ingat zaman Babylon ini adalah zaman tamadun apa? Babylon zaman tamadun apa? tamadun paling awal di dunia Meso, Mesopotamia bukan Mesopotamia <tuh> ataupun Mister Potato. Mesopotamia Bawah Mesopotamia Banyak kerajaan yang berganti silih Ada Sumeria Sumeria yang terkenal Raja Hamu, Hamurabi Yang terkenal dengan kod Hamurabi itu Kemudian ada kerajaan Akkadia Maharaja Sargon I Maharaja Sargon II Kerajaan Akkadia Ada kerajaan Assyria Assyrian Empire Ada kota Nineveh Kota Nabi Yu Kota Nabi Yunus, Ibnu Mata. Apa? Oh? Yunus, Ibnu. Ibnu Mata. Mata tu siapa? Mata tu siapa? Yunus, anak Mata. Mata tu siapa? Mata tu siapa? Dua orang Nabi. Satu-satunya yang diben dengan nama Mak Isa ibnu Maryam dan Yunus ibnu Mata. Mata tu bukan nama bapa, nama Mak Nabi Yunus. Hak lain selain Adam lah. Adam tu tak dah lah. Selain semua lakop dengan bin bapa kecuali dua nabi ini. Adam ibnu Maryam, Yunus ibnu Mata. Anak lelaki Mata. Mata tu nama Mak perempuan. Mata, Ibnu, Ibnu Abu Mata. Abu Mata, Ibnu anak Sabah, Yunus, Yunus anak Bunyamin, Bunyamin adik-beradik Nabi Yu, Yusuf, anak kepada Nabi Yakub itu jaluran Yunus Ibnu Mata, sampai kepada Bunyamin.